Halo teman-teman, hari ini kita membuat meja lipat yang di dinding ya Ini sangat simpel cara buatnya Bisa untuk main laptop Bagaimana cara buatnya kita lihat sampai habis ya teman-teman Terima kasih Anda sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis, enggak ada ruginya, guys. Selamat menonton. Nah, seperti ini kita lihat, itu bracketnya saya beli di toko bangunan. Ya, itu harganya sepasang Rp50.000, ya teman-teman. Ya, kita lihat ini, kita pasang dulu di sini, ya. Karena tadi tripleknya sudah saya potong, sudah saya rapikan Seperti ini Kita pasang dulu bautnya yang di triplek ya Kita posisikan Tetapi ini yang saya buat ini Pasti tidak ada sikunya Mereng ya kita lihat pasangkan dulu bautnya oke, setelah itu kita tempelkan di dinding untuk kita tanda posisi-posisi mana yang harus kita bor ya posisi-posisi mana yang harus kita bor kita tandakan terlebih dahulu Pakai pulpen Seperti ini teman-teman Jadi jangan langsung dibor Kita tandakan dulu Supaya Mudah saat Pengeborannya Seperti ini Selanjutnya Kita Pasang Mata bor langsung kita bor yang sudah kita sudah yang sudah kita tandai satu persatu kita bor. Tapi teman-teman jangan salah pilih mata bor ya. Mata bor ada beberapa macam. Ada yang khusus untuk besi, ada juga untuk tembok, dia itu lain-lain ya. Kita Bor pelan-pelan satu persatu. Terus kita bor lagi Terus kita bor Bor lagi ya Biar Mantap nampaknya Bor dulu yang bawah Biar sejajar Ini nampaknya ini agak mereng ya Terus Kita bor Biar enggak Salah nanti Sudah sejajar ya tetapi juga masih mereng ya Tapi nggak apa-apa Namanya kita membuat meja dinding ini apa adanya ya Bukan memang ahlinya Oke teman-teman Setelah itu kita pasangkan satu persatu Bracket bautnya Ini kita pasang lagi, pasang lagi, kita pasang yang sebelah kiri, oke kita masukin lagi, terus kita masukin semua ya, ada empat. Ada empat sebelah sebelah Jadi dua ada 8 Oke okay, teman-teman Kita bor agak dalam ya Biar bracket bautnya itu Masuk Terus Langsung kita Gantikan mata bornya Sama obeng ya supaya mudah saat pemutarannya dan tidak secara manual nah ini sudah saya ganti mata bornya menjadi obeng langsung kita posisikan lubang-lubangnya seperti ini teman-teman oke kita lihat selanjutnya kita paskan terlebih dahulu sebelum mem sebelum memasang bautnya oke okay. kita pasang dulu bautnya Setelah itu langsung kita Kencangkan Baut-bautnya ya Seperti itu kita lihat Sorry itu ada jempol kaki ya teman-teman Terus Yang sebelah Sebelahnya kita sudah pasang baut Kita cukup pasang dua biji dulu ya Sebelah kanan sudah saya pasang Dan saya pasang sebelah kiri kita paskan dulu Terus kita masukin bautnya lagi setelah itu kita putarkan pakai bornya dua-dua ya biar agak pas sebelah sini dan sebelah sana juga harus dimasukin baut supaya nanti sebelah atas bawah juga harus bisa dimasukin jadi tidak sia-sia kita bor Terus kita putarkan yang sebelah kiri yang sudah kita masukin bautnya juga. Setelah itu kita tes kuat apa enggak. Dan juga kita masukin juga bautnya. Oke, okay. setelah itu satu lagi bautnya yang harus kita pasang supaya kuat ya. Kalau kita taruh barang di atasnya supaya tidak rusak bracketnya kita putarkan. Ya agak sulit ya agak sempit tempatnya. Seperti itu ya teman-teman ya Sudah selesai Boardnya semua sudah terpasang Coba kita lihat Nah seperti ini jadinya ya teman-teman ya Dan ini sangat kuat Ini kalau mau dilipat kita tarik ini ya Ada centolannya kita tarik Kita angkat apa kita tekan Oke Sebelah lagi Kita tekan juga dia bakalan turun Oke seperti itu ya teman-teman ya ini adalah meja lipat di dinding ini cara buatnya sangat sederhana dan sangat mudah ya bagi yang punya alatnya Oke kita lihat angkat langsung dia ya ya oke seperti ini Oke seperti ini teman-teman terima kasih sudah